Cristiano Ronaldo merupakan pemain sepak bola profesional Portugal. Dia memakai nomor punggung tujuh di United yang sebelumnya dikenakan oleh Johnny Berry, George Best, Steve Choppel, Brian Robson, Richie Antona, dan David Beckham. Ronaldo dapat berposisi sebagai sayap kiri atau kanan serta penyerang tengah. Saat ini, ia bermain untuk tim Italia, Juventus, dan untuk tim nasional Portugal. Ia lahir di Funchal, Madeira, Portugal, 5 Februari 1985. Sebelum bermain di Real Madrid, ia pernah bermain di Sporting Lisbon dan Manchester United. Pemain yang selalu memakai nomor punggung 7 di lapangan hijau ini juga akrab dengan sebutan CR7. Segudang prestasi telah berhasil raih. Cristiano Ronaldo berhasil meraih gelar FIFA Ballon d'Or di bulan Januari 2015 lalu yang diadakan di markas FIFA Zurich, Swiss.